Settle dengan semua dialogue-dialogue dialogue yang nak muntah dekat goza, Cabaran sebenar baru bermula. Untuk peringatan, aku hanya akan level up mengikut max level gym leader, team star leader dan titan yang aku akan lawan. Jadi level tu lebih kurang je lah dengan enemy untuk memastikan kesesaraan aku bermain Nuzlocke ni. First gym, Cortondo. Main sukar neka sikit, lepas tu gym battle dengan Katie. Well, well, well. Katie ni tak adalah masalah sangat. Kebiruan dengan wing attack dia, dia hampir bunuh Loki. Lepas tu aku ajak Settle Toron tulang pula Boleh dicuri aku punya orang beri Tapi mati juga Lepas 2 wing attack Disebabkan orang beri tu Kena curi Aku tak dapat heal kebiruan Sebelum Teddy Ursa Dan bermulalah masalah Teddy Ursa Terra Dia Fury kata Memanglah pedih sangat Kebiruan diganti dengan bebas Punyalah malang Fury swipe hit 4 kali Bebas sampai mati Pertukaran pemain Aku hantar cacing Cacing survive dengan 4 HP Cacing seterpaksa dikorbankan lepas aku ajak Dua dah pokemon aku mati Aku hantar pening pula Dia pula terlalu slow Rip pening Engine pun nasib yang sama juga Macam air nyawa dia turun Aku suka challenge ni Rasa nak nangis pun Last stage aku Kebiruan dengan aku ajak teranya. Aku berdoa semoga cukup damage Dan impian aku tercapai Dengan terkorban yang hampir seluruh tim aku Dapat juga lencana pertama kita 1.18 Yeay Tolonglah lepas ni senang Tim aku yang tinggal sekarang Kebiruan Bebas Ikan Merah dan Buih Betapa sedihnya aku dengan kehilangan Pokemon-Pokemon baru kita Cap level dinaikkan ke 16 Desinasi seterusnya Titan Cloth Dengan aku ajak Mudah je kita kalahkan Titan ni Ketam kalah Dapat sprint Arva cakap terima kasih 2.18 Cap level 17